terima kasih Mas Aryo Mas sama Mas Rayan ya, saya pikir ini berarti saya saya lihat jadwal Mas saya pikir masih nanti jadwalnya Oh iya ntar lagi juga ada Pak Aslan jam 9.50 oh ya pas gabungan ya. sih tapi itu sama 401 Pak nanti jam berapa tadi? Pahal sembilan lima Ibu. Oh, oke, okay. sembilan ya? Iya. Yeah. Assalamualaikum Bu Nia Pak Ryan. halo, Pak sehat halo, gimana halo. Sehat, sehat semuanya halo, <laughs> ya Besok, ya. eh, besok halo, ya, ada halo, halo, ada halo, kalau saya ikut fatwanya Mas Haryo, Bu. Mas Haryo besok, saya ikut Mas Haryo besok. Karena Mas Aryo besok, saya ikut Mas Haryo besok. Oh gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, uh, hari ini kita masuk di sesi dua RPL ya. Uh, ini kelas yang 9 orang ya, memang ya? Iya, Bu. Benar. Bu. Oh, benar ya, wajar aja. Kalau memang sedikit nggak apa-apa. Uh, kita Masuk di sesi dua hari ini karena sebentar juga ada kuliah dari Pak Azlan, jadi kita langsung saja ya. ya jadi, ini di awal-awal memang cuma pengantar mata kuliah ke Raka Luna. Jadi, mungkin ini materi yang sudah biasa untuk rekan-rekan dalam -rekan di kelas ini ya. Sini kita akan bahas tentang Pak saya report, supaya rekan-rekan bisa. Recording in progress. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, di sesi uh, kedua ini kita akan bahas tentang komponen perangkat lunak dan aplikasi. Jadi, rekan-rekan uh, pasti sudah tahu ya uh, apa sih perangkat lunak itu. Jadi, Perangkat lunak itu sebenarnya adalah instruksi-instruksi program komputer yang ketika dijalankan menyediakan fitur-fitur di dalamnya ataupun fungsi-fungsi dan kinerja yang dikendaki oleh user. Berikut adalah beberapa karakteristik dari perangkat lunak. Yang pertama itu perangkat lunak dikembangkan atau direkayasa, bukan diproduksi dalam konteks manufaktur. Ya rekan-rekan tahu ada yang tahu konteks manufaktur itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau sini katanya bukan diproduksi dalam konteks manufaktur. Ada yang tahu sebelum saya jelaskan? Supaya kita ada interaksi nih. Ya, mungkin saya coba ini Bu. Oke silahkan Pak Rayan. Dalam konteks manufakturnya saja bukan bayangan saya kalau manufaktur itu kan pabrik ya Bu ya. ya. Nah, saya saya Apakah ini maksudnya memang software yang memang apa istilahnya ya tidak diproses seperti di, eh apanya produksi dalam manufaktur mungkin itu oke okay. yeah. oke okay. yang lain ada yang mau menambahkan atau cukup sampai situ oke okay. jadi eh, kalau konteks manufaktur itu biasanya ada pencampuran ya misalnya dari bahan mentah ke sini ke sini kemudian diolah biasanya kayak gitu sementara kalau sudah benar ya dari penjelasan Pak Rayan tadi, itu cenderung e, pabrikan ya, di mana dalam pabrik itu terdapat proses yang benar-benar mengolah benda di dalamnya, biasanya itu baik berupa barang mentah ataupun bahan kimia sampai sesuatu itu berwujud benda biasanya itu konteks manufaktur kayak gitu sementara perangkat lunak ini dikembangkan atau direkayasa dalam bentuk e, coding ya, biasanya kayak gitu jadi benar-benar berbentuk perangkat lunak yang untuk disentuh saja tidak bisa, tapi disentuh itu harus menggunakan perangkat. Kayak gitu. Kemudian di sini perangkat lunak tidak mengalami kelelahan, maksudnya seperti apa? Ada yang tahu maksudnya, maknanya? Oke, kelelahan yang dimaksud dalam istilah di sini adalah kelelahan atau rusak ya. Jadi maksudnya itu kayak benda-benda itu kadang cenderung merusak ya. Tapi nah yang namanya perangkat lunak kita tidak akan rusak kecuali mungkin eh, habis dimakan zaman ya kayak gitu. Ataupun eh, sudah ada eh, batasan perangkat lunaknya eh, sampai expire di batas ini itu biasanya baru disebut atau istilahnya juga bisa disebut paus ya. Tapi kalau untuk disebut eh, lelah atau rusak misalnya kayak sejenis baterai itu bukan namanya perangkat lunak. Selanjutnya, perangkat lunak dibuat berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pengguna. Inilah rekayasa perangkat lunak. Karena sesungguhnya perangkat lunak itu harus dibuat berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pengguna. Ini fungsinya kita belajar RPL. Jangan seolah-olah kita buat saja kayak gini, kayak gini, tapi ke analisis penggunanya kita lupakan seperti itu ya, kan? Selanjutnya jenis-jenis perangkat lunak. Nah, kalau sebelum kita lanjut jenis-jenis perangkat lunak apa saja sih yang rekan-rekan Ketahui. Di sini sudah ada contohnya satu, salah satunya adalah stand alone application. Yang lainnya ada yang tahu? Selanjutnya, berdasarkan yang dipahami saja. Iya, kalau yang okay. umum mungkin ini Bu, uh, open uh -huh. source sama close uh -huh. source. Bu. Nah, itu mungkin. Oke. Okay. Okay. Yang lain? Eh, uh, yang saya lihat ini kan anu Bu ya. Uh -huh. Office itu bisa berjalan offline, mungkin uh -huh. juga ada aplikasi yang offline, ada ya, aplikasi yang harus online gitu. Uh -huh. Uh -huh. Ini Mungkin Bu ya. yang saya pahami. Terima okay. kasih. Oke. Okay. Okay. Jadi tidak apa-apa ya kita berargumen di sini kita berinteraksi di dalam kelas ini. Halo Pak Hikman, Pak Hikman di sini ada juga ini baru ya, saya lihat ya, Pak. Iya ya, Pak Hikman, bagaimana Pak Hikman kalau pendapatnya aja, jangan, jangan takut salah Pak Hikman siapa tahu Pak Hikman lebih lebih jago ya. Iya Bu. <laughs> bagaimana Pak Hikman e, jenis perangkat lunak yang e, sepengetahuan Pak Hikman itu seperti apa saja? Tidak apa-apa gambarannya kayak gimana? yang mengontrol perangkat keras oke, okay. oh, mungkin karena Pak Hikman uh, kerja di bagian Siti ya Pak Hikman iya Pak uh. Uh. oh iya, yeah. oke okay. jadi uh, benar ya ada berbagai jenis jenis-jenis uh, perangkat lunak kalau yang disebut oleh Pak yang tadi uh, antara short, open source dengan uh, ini ya, memang ada yang jenis kayak gitu, kalau itu dari segi uh, penggunaannya gitu kalau disini jenis perangkat lunak berdasarkan spesifikasi sesuai RPL ya jadi yang pertama itu ada yang namanya standalone application Stand jadi nih nanti rekan-rekan kalau mau uh, membentuk kelompoknya nanti nanti tinggal bilang nih uh, jenis aplikasi yang akan kita rancang nantinya jenisnya apa, apakah standalone, ataupun ada berbagai, ada interactive transaction based application, ada batch processing, ada embedded ini tadi yang disebut dengan, yang sempat disampaikan sama Pak Hikman, ya ini yang mengontrol perangkat keras ya, yang namanya embedded control system, ada entertainment system, ada sistem for modeling and simulation. Nah, kalau standalone application itu seperti apa? Nah, kalau standalone application itu adalah aplikasi atau program perangkat lunak yang tidak memerlukan perangkat lunak apapun selain sistem operasi. Jadi cukup sistem operasi, ya jadi tidak tidak perlu ada tambahan ini itu. Jadi eh, office ya contohnya office ini tidak perlu terhubung dengan internet atau tidak perlu ada alat bantu kecuali sistem operasi. Jadi rekan-rekan kalau misalnya sudah cukup punya Windows kemudian memasang aplikasi ini tanpa harus terkoneksi internet itu sudah disebut dengan stand alone application kayak gitu ya kita lanjut yang namanya interactive transaction based application nah ini adalah aplikasi yang mengeksekusi pada komputer remote dan yang diakses oleh pengguna dari PC mereka sendiri atau terminal yang di mereka miliki ini biasanya Uh, kalau kita mau lihat yang mana sih yang namanya Interactive Transaction-Based Application itu antara kita ada sistem di database, ya ada data di database kemudian kita panggil untuk menampilkan di layar komputer kita itu namanya Interactive Transaction-Based Application ini contohnya seperti ini misalnya di database ada terdapat gate-like number, gate-like information Display number of available seats, itu semuanya yang namanya Interactive Transaction Based yang sudah disimpan di dalam database kemudian ditampilkan ke monitor atau layer monitor seorang admin ataupun seorang user pesawat seperti itu yang namanya Interactive Transaction Based Application jadi nanti apakah rekan rekan mau membuat stand-alone atau Interactive Transaction Based Application itu nanti sudah akan ditentukan. Selanjutnya, ada lagi yang namanya Batch Processing System. Batch Processing System ini adalah sistem bisnis yang dirancang untuk memproses data input yang besar, untuk membuat output yang sesuai. Contohnya, jadi ada input, ada input, kemudian diolah di database, kemudian muncullah sistem penagihan telepon ataupun sistem pembayaran gaji jadi ada input proses dan output di dalamnya jadi tidak hanya sebatas menampilkan, jadi itu adalah batch processing system seperti itu kemudian ini yang tadi disebutkan oleh Pak Hikman ada yang namanya embedded control system ini biasanya Uh, untuk rata-rata uh, ya biasanya rekayasa di informatika biasanya yang kayak gini itu bisa juga orang sistem informasi yang membantu uh, orang informatika untuk membangun yang namanya embedded control system. Embedded control system ini adalah sistem kontrol perangkat lunak yang mengontrol atau mengelola perangkat keras atau sistem yang tertanam pada jenis sistem lain. Jadi memang mereka sudah dirancang ya untuk menggerakkan yang namanya perangkat keras. Contohnya di sini perangkat lunak untuk mengontrol pengereman anti mobil ya. Jadi sistem-sistem canggih di mobil itu namanya embedded control system dan software misalnya untuk oven microwave untuk mengontrol proses masak tiba-tiba kita memasak kemudian mencet kita tunggu sampai memasak sampai mereka memberi respon nih bilang, misalnya bunyi ataupun bunyi tekanan ataupun nada itu masuk dalam embedded control sistem ketika sudah masak kita lanjut ke Entertainment ini biasanya sudah biasa ya, kalau jenisnya entertainment system. Jadi sistem yang didesain khusus untuk pengguna pribadi yang dimaksudkan untuk menghibur pengguna. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin merancang sebuah game, itu masuk entertainment system atau cuma menampilkan video-video yang sudah rekan-rekan masukkan di dalam database internal. Aplikasi tersebut itu namanya entertainment system. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada sistem for modeling and simulation. Jadi game pun selama gamenya itu ada interaksi di dalamnya melibatkan proses fisik atau situasi dengan banyak objek yang saling berinteraksi itu namanya sistem for modeling and simulation. Contohnya sini istilahnya apalagi ya, VR ya virtual reality. Ini sejenis sistem permodeling simulation jadi ada artificial intelligence di dalamnya kita bisa melihat situasi pada interaksi fisik di dalamnya itu masuk dalam sistem permodeling and simulation dan yang terakhir ada yang namanya data collection system ini sistem yang mengumpulkan data dari lingkungan mereka Menggunakan satu set sensor dan mengirim data ke sistem lain untuk diproses. Kalau sistem peragian tadi kan secara otomatis ya, yang batch processing tadi. Nah, kalau yang data collection system ini, misalnya kita sudah mengisi contohnya yang ketika kita, dapat, ini ya sistem CPNS ya, saya lupa SSCN ya, istilahnya jadi, misalnya pendaftar mengisi semuanya, kemudian dibawa ke database. Nanti ada tim tim yang asesor ya, asesor data untuk melihat datanya, apakah sudah benar atau tidak. Kemudian memberikan kontrol atau feedback, kemudian dibawa lagi ke pendaftar. Kayak gitu itu namanya data collecting system. Kemudian ini adalah puncak, puncak ya dari segala jenis perangkat lunak jadi semuanya sistem masuk dalam pengelolaan ini misalnya sistem sistem contohnya yang sudah ada di Bandung ya bisa pun juga data center ya ip center Bandung kayak gitu jadi drumnya itu ada command control system semuanya sudah diatur kayak gitu ada police control misalnya untuk kejadian darurat darurat kemudian satelit news itu semuanya dalam satu perangkat lunak sini ada common control center ya jadi ada satu aplikasi yang sudah dirancang untuk mengendalikan semua yang sistem-sistem yang ada di sini jadi ini sejenis perangkat lunak yang besar untuk mengelola sistem-sistem atau perangkat lunak-perangkat lunak kecil lainnya dan ini adalah puncak dari proyek besar seorang sistem informasi ya. Selanjutnya, berikut adalah penyebab kegagalan-kegagalan yang terjadi ketika kita merancang perangkat lunak. Pertama, meningkatnya tuntutan. Nah, rekayasa perangkat mulai membangun sistem yang lebih besar, sistem yang lebih kompleks, menyebabkan tuntutan selalu berubah-ubah. Sistem harus dibangun dari disampaikan lebih cepat, lebih besar, dan lebih kompleks. Sistem harus memiliki kemampuan baru, yang sebelumnya dianggap mustahil. Jadi kadang kita ketika merancang itu merasa agak ah, bisa nih nggak bisa kayak gitu. Dan bisa menyebabkan eh, eh, apa ya, ketika kita melakukan proyek kayak sarana itu bisa gagal. Kemudian harapan yang terlalu rendah juga kurang bagus nih. Hal ini relatif mudah untuk menulis program komputer tanpa menggunakan metode dan teknik RTL. Banyak pengusaha yang tidak menggunakan metode RTL di dalamnya karena kita sudah menganggap bisalah tanpa menggunakan metode perekayasaan. Akibatnya, tanpa kita melihat rancangan yang bagus, perencanaan yang bagus, perangkat lunak yang kita buat cenderung akan menghasilkan biaya yang lebih mahal dan kurang dapat diandalkan karena tidak ada metode di dalamnya Oke okay, cukup sekian materi kita saya buka sesi tanya jawab dan sharing silahkan ya, ya. Terima kasih Bu Nia Oke okay, Pak Rayan ya, ya. Ya, Mungkin saya ini aja Bu komen ini menarik nah, sekali ya Bu ya. saat ini kan kita banyak menggunakan software tapi ternyata jenis-jenis perangkat lunak itu banyak ya. Nah, yang ya. pertama mungkin tadi ada istilah embedded control system aha, ya, Bu. Aha, nah, ini ya, saya aha. jadi ingat jadi ingat obrolan Mas Sigman dan Mas Haryo semalam di grup cerita tentang aha. Tesla, Bu ya. Aha. Nah, kita tahu Tesla itu kalau secara fisik nggak ada yang, dia kalah lah sama Mazda Honda ya, buatan Jepang. Aha. Tapi secara software, Bu, Tesla itu memang tidak dikalahin. Nah, itu kemarin Mas Sigman bilang Semalam harga sewanya itu berapa mas? Mahal lah pokoknya. Nah, saya jadi ingat gitu bu ya. Nah, oh. salah satu contoh, 10 juta semalam. Satu, ah, 10 juta semalam sayang ya bu ya. Tahu? Wow. Mending nabung nabung ya beli mobil. Nah, benar benar. <laughs> tapi, ya, tapi menurut saya itu salah satu contoh embedded control system ah. bu ya yang yang ya, benar. saat ini uh, sedang booming ya. Itu apa uh, Tesla itu bu? Ya. ya. Terima kasih bu. Oke, okay, sama-sama Pak Rayan. Oke, okay, kita bisa sebut ya, pernah katakan di sini juga sudah pernah belajar perilaku organisasi ya, mana uh, orang-orang sukses ya. Itu sebenarnya eh uh, orang yang berani mengambil resiko gitu, berani berinovasi. Nah, salah satunya itu ya kita lihat ya. Punya eh uh, kenapa saya tiba-tiba lupa ya? Tadi saya ingat yang punya Tesla. Kenapa saya tiba-tiba lupa? Eh uh, Elon Musk, Bu. Ya, Elon okay. itu orang yang memang berani mengambil apa ya? Semua apa yang di pikirannya itu tentang IT selama ini memang dan dia selalu kepikiran membuat itu memang sudah jadi impiannya yang membuat mobil kemudian memasukkan aplikasi di dalamnya itu sudah impiannya sejak dahulu kala sampai dia akhirnya menjadi seorang yang mampu membuat itu, walaupun dia mungkin berpikiran ya seperti yang sampaikan sama Pak Ryan tadi bahwa kemampuannya bakalan jauh dengan Mazda, ya Toyota, mobil-mobil asal Jepang, ya. Tapi apa yang membuat dia mempunyai harga? Karena ada kecanggihan di dalamnya yang buat orang penasaran. Apa sih? Kok bisa sih mobil jalan sendiri gitu tanpa harus ada driver gitu? kemudian mendeteksi orang di dalamnya. Jadi bisa mengeram kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang mungkin kita tidak ketahui. ya. Itulah kemampuan dari embedded control system di dalamnya. Jadi sesuatu yang bisa nggak sih, kita kan nggak, nggak pernah kepikiran kan dulu, kita bisa nggak sih kita ngendarain mobil tanpa harus, uh, kita melek terus nih, tanpa kita harus pegang setir terus. Aku belum gini, aku belum lancar nih bawa oh, mobil kayak gitu. Bisa nggak sih? Mungkin orang-orang yang berinovasi eh, di bidang IT bakalan kepikiran bisa pastinya pasti bisa gitu. Jadi rekan-rekan eh, pasti Elon Musk pun eh, merancang ya, merancang eh, idenya tersebut menggunakan yang namanya LPL dia pasti eh, memperhitungkan itu semua sampai akhirnya bisa launching dan eh, sampai bahkan ke Indonesia ya dan bisa dianggap sebagai produk yang sukses kayak gitu. Jadi contohnya memang eh, lumayan bagus. Sebenarnya mobil-mobil lain pun sudah ada di kontrol sistemnya. Contohnya ini anti-lock mobilnya. Sebenarnya setiap mobil sekarang sudah ada ya. Eh, selain itu, ada banyak sebenarnya sekarang. Eh, contohnya ketika ada benturan pun itu yang... Apa ya istilahnya lagi? Saya kurang tahu tentang permobilan. Yang tiba-tiba ketika kita kecelakaan kemudian ada ini itu masuk juga kategori embedded control system karena dia mendeteksi benturan airbag ya. ya airbagnya airbag tiba-tiba keluar itu masuk dalam embedded control system jadi karena ada tekanan di dalamnya maka itu masuk dalam embedded control system tapi itu perancangan dari segi mikrokontroler saja tanpa ada sistem di dalamnya tanpa ada perangkat lunak di dalamnya kayak gitu itu namanya cuma sebatas kok mikrokontroler ya di tapi kalau punya tesla benar benar ada pl di dalamnya ada perangkat lunak yang bisa kita mainkan kayak gitu oke lanjut bagus ya sharingnya kita bahas tentang tesla siapa tahu di sini ada yang bisa mengembangkan tesla selanjutnya ya amin siapa tahu pak hario mau kembali lagi ke toyota pak Hari. amin bu amin iya Oke, okay, bagaimana materi hari ini? Aman? Atau masih ada yang mau tanyakan? Ya, bagus, Bu. Menarik, Bu. Ini sangat. Apa ya, kita jadi tahu ya bahwa software itu macam-macam. Uh -uh. ada, yang, ada yang stand alone, ya. Kayak office itu yeah. kan. Jadi uh -uh. ya, kita kan memang untuk bekerja di laptop uh -uh. atau PC ya, Bu. Tapi kalau kita uh -uh. bicara embedded tadi kayaknya lebih luas, Bu. Karena kan itu kita bicara mobil ya. Artinya bikin uh -uh. softwarenya, tapi kita juga harus kerjasama sama yang paham mikrokontroler engineering mobil ya iya, ya? iya nah, benar uh -uh. Okay. jadi kalau stand alone ini tidak hanya sebatas office ya, kalau misalnya jangan sampai rekan-rekan hanya berpikiran oh office ini yang bisa misalnya. misalnya aplikasi resep atau aplikasi resep atau aplikasi jenis-jenis tanaman atau aplikasi misalnya kita cuma mengklik-klik Kemudian misalnya sistem pakar ya kita bercontoh ya aplikasi sistem pakar yang tidak perlu kita eh, terkoneksi dengan internet. Misalnya di desa-desa mungkin kita bisa lihat ya sistem pakar misalnya untuk eh, sapi ya jenis eh, penyakit sapi. Itu biasanya sudah ada eh, aplikasi stand alone kayak gitu. Jadi eh, para petani eh peternak tinggal memisik, memasukkan ciri-ciri sapinya nih, sapinya misalnya korengan gitu. Tiba-tiba ada titik-titik di dalamnya, kemudian diklik, kemudian sudah berapa lama diklik lagi apa tidak sembuh, maka ketika diproses itu menggunakan database internal. Itu muncul penyakitnya apa, kemudian cara menanganinya apa. Itu sudah cukup untuk disebut sebagai aplikasi standalone application. Jadi selama itu tidak membutuhkan internet tidak membutuhkan aplikasi server lainnya, kemudian hanya membutuhkan sistem operasi itu sudah cukup disebut dengan standalone application, kayak gitu ya. Oke, bagaimana? Sudah cukup paham? Karena di sini materinya cukup simpel ya. Kalau ini karena interaktif transaction base ada tempat database-nya makanya disebut interaktif transaction base untuk khusus transaksi kayak get kemudian dioper lagi ke reply-nya display number, display receipt semuanya ke database kemudian batch processing ada input process output di dalamnya medit kita sudah bahas entertainment tadi. Memang benar-benar khusus untuk penggunaan pribadi dan tujuan menghibur. Kemudian simulasi ya yang ada interaksi proses fisik dan melibatkan situasi, itu namanya Sistem for Modeling Simulation. Kemudian data collection, ada proses assessing di dalamnya. Kemudian system of system adalah aplikasi besar yang di dalamnya ada aplikasi-aplikasi di aplikasi-aplikasi atau sub-sub-aplikasi ya jadi kayak gitu, kira-kira nih karena di sini ada satu kelompok saja ya di kelas ini kira-kira apa nih, belum ya atau sudah ada pembicaraan, mau bikin tes lah <tuh -tuh> saya, saya ikut ketua kelompoknya aja Bu, Pak Ryan <tuh -tuh> Mas Iqman ketahuan <tuh -tuh> Ya. Yeah. Cuman cuman begini Bu, ini yeah. uh, sepertinya materinya simpel Bu, cuman sangat yeah. membuka wawasan ya. Mau saya gini Bu. Ini kan uh, dari jenis perangkat saja jenis software-nya macam-macam ya Bu ya dari standalone, uh. entertainment, embedded. Nah, uh. saya coba ambil satu contoh aja misalnya kita ini ya uh, ingin fokus di entertainment system ya. Seandainya uh. kami bisa menciptakan entertainment system untuk pesawat dan Mm. Dan itu murah dan misalnya lebih bagus, ya saya nggak mm. kebayang ya kalau itu tiba-tiba Garuda Indonesia atau Airbus oh, memakai sistem kami kan itu langsung ini bu langsung bisa pensiun dini ya Mas Aryo <laughs> ya itu misalnya itu itu baru dari sudut entertainment bu belum mobil yeah. ya mobil kan yeah, juga, tadi tadi uh -huh. punya bilang sebenarnya banyak, banyak hal yang bisa diciptakan kita ciptakan misalnya anti-lock yang lebih canggih ya uh -huh. saya nggak ya kebayang kalau Mas Deh itu tiba-tiba minta minta ini ya patennya dari Mas Haryo gitu ya jadi semua produksi hmm. Mas Deh pakai sistemnya Mas Haryo kan itu Mas Haryo juga kayaknya pensiun dini juga itu ya mas gitu jadi <laughs> menarik sekali <laughs> nih punya <laughs> <ma> <laughs> terima kasih oke okay, mungkin nanti eh, dibicarakan ya dengan kelompok-kelompoknya kira-kira mau kayak gimana atau Memang lebih simpelnya ya, satu kali menyelam ya nanti dengan materi-materi mata kuliah lainnya. Iya. Hmm, misalnya kalau ini, ini nanti tugasnya, ya. kalau beli tahu, kita ini bu, kelompoknya. Oh ya saya belum Bunga, sampaikan di ya. kelas ini ya. Jadi rekan-rekan, ya. eh, karena mungkin rekan-rekan ngelihat ya di eh, kelas sebelah. Nah, saya lupa menyampaikan di kelas ini, saya sampaikannya di kelas sebelah. Jadi memang tugas rekan-rekan itu e, menyampaikan tahap ya rekayasa perangkat lunak di dalamnya. Jadi e, rencananya rekan-rekan melakukan rekayasa perangkat lunak e, boleh sampai selesai atau boleh sampai prototype atau boleh sampai perancangan juga, mockup sebatas mockup boleh sampai situ. Jadi kayak ya. gitu ya tugasnya. Jadi silahkan beliir. Oh, Memang dikerjakan sesuai dengan metode FPL yang sudah kita pelajari nantinya. Siap-siap. Ini berarti sekelas langsung jadi sekelompok ya Bu? Iya karena ya. ada sembilan ya kelompok paket spesial ini. Ini seperti seperti ini Bu Nia, kan ada Liga Malaysia Bu ya itu ada 12 belas klub. Terus, <laughs> terus dari Brunei itu satu klub masuk Bu, ya. masuk ke Liga Malaysia. <laughs> jadi ini satu kelas jadi jadi gabung ke 401. Ya, ya. Ya. Ya. Nanti boleh kasih, digabung kasih, aja. Juga. Nanti boleh Siap digabung kok karena sama-sama udah sama-sama hari Sabtu. Gimana jamnya? Udah sesuai atau mau dinaikkan? Kalau saya, kalau saya pribadi sih ya oke-oke aja bu. Cuman kadang itu mungkin ya, ada kemungkinan itu kalau di hari Sabtu Selamat pagi, ya. kemungkinan Pak Ucuk juga jam 8 pagi bu. Jam delapan pasti biasanya sih Pak Ucuk itu. Minggu lalu oh. seperti itu bu. Oh ya. gitu. Tapi Pak Ucuk, ini. kelasnya apa ya? Eh uh, Business Intelligence, Bu. Business Intelligence jadwalnya Sebenarnya jadwalnya itu, Bu, Kamis sore ya, Bu ya. Hmm, kayak gitu. Iya, cuman ke minggu kemarin itu Pak Ucuk ganti jadwal ke hari Sabtu. Sabtu okay, jam oke, okay, oke. Okay. Ya, jam 8. Hmm, hmm. Oke kalau gitu kita buat 9.45 aja deh Kita majuin ya. ke win 1 jam ke atas ya 9.45? Oh iya iya ya, Bu Oke okay. oh, Sebentar Bu, oh, mohon maaf Ibu ke ya. Pak Azlan kemarin itu uh, menyampaikan Bu ah? Untuk mat mata kuliah pemrograman berorientasi objek ah? 4.02 itu nanti selama Ramadan dijad dijadikan satu dengan 4.01 eh, 4.01 dengan 4.02 jadi satu Bu jadi pada oh. Sabtu jam 9.50 waktu Indonesia Barat, Bu. Kata Pak Azlan oh. seperti itu. Oh, Oke, okay. kalau gitu rekan-rekan digabungkan saja dengan kelas yang ini jam yeah. 11.40 ya? Iya, yeah. uh, mohon maaf bu, kalau 11.40 juga sebenarnya ada Pak Azlan juga sih, tapi khusus ngajar oh. 4.02, tapi saya juga belum konfirmasi apakah dipindah jadwalnya atau enggak. Uh, okay. Untuk sistem informasi akuntansi, Bu sebelas empat puluh bu Sabtu biasanya. Oke kalau gitu eh ini ini bingung kita kalau ini. Ramadan. Oke, oke jadwalnya kalau gitu tetap delapan empat lima aja nggak apa-apa. Uh, kabarin aja kalau misalnya Pak Ucu ada kelas kayak itu kabarin kalau misalnya berbenturannya. Kemudian kalau misalnya Pak Azlan ternyata tidak ada di sebelas empat puluh nantinya nanti digabung aja kelasnya supaya satu kali saja teman-teman bergabung gitu ya, ya siap, jadi bu. komunikasikan Kena. saja oh ketua tingkatnya Pak Haryo ya enggak bu sebenarnya Mas Rayan bu ya, teman -teman. Ma Mas, Mas Arya bu ini ketua sampai lulus bu Kalau sudah Mas Arya bu oke oke oke kalau gitu nanti kita ini aja menyesuaikan karena ini kelas yang simple ya bisa dibawa kemana-mana masih bisa dalam kantong Oke, okay. oke okay, kalau gitu uh, sampai di sini pertemuan kita di sesi kedua sampai jumpa di sesi ketiga di pekan depan. Uh, selamat menunaikan ibadah puasa semuanya ya. Mohon maaf lahir batin. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia. Ya sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, <laughs> The best one.